Telah sakitimu Berilah hukuman Pada diriku Cukuplah sudah Kau teteskan air mata Batinku menangis Rata bisa sedihmu Let's okay, go, make it loud